Selamat menikmati amatihi tatimussalihat alhamdulillah shahida wahdahu la wa ashhadu anna al terukana pada mahjat bidadu'nya karena heriha لا يزيد عنها إلا هالك اللهم صلي وسلم ومن الله تعالى في القرآن العظيم بالله من الشيطان الرجيم Ya ayuhal ladzina amanu, taqo Allah wa kuulun qawlan salida Yuslih lakum wa yawfir lakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan alimah Amma ba'du, subhanaka da'im alana illa wa'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna bima yanfa'una wazidna ilma Al-Hadirin, walhadirat, jamaah, salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bawah guyuran curahan rah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tadi siang alhamdulillah Bandung sepertinya merata di guyur hujan sampai barusan e, saya dari Cimenyan pun, masya Allah, rata hujan, mudah-mudahan hujan ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Hujan yang tidak dibaremi dengan bencana, hujan yang benar-benar menjadi rahmat dan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Al-Hadirin, Al-Hadirat, Rahimahni, Warahmatullahi, Melanjutkan kajian syirah Nabawi. Menyelami kehidupan manusia termulia sepanjang masa Rasulullah SAW yang menjadi teladan kita semua teladan dalam segala kehidupan kita semua meneladani perjuangan dakwah beliau SAW dengan kita mengetahui bagaimana perjuangan dakwah rasulullah s.a.w. maka kita akan benar-benar faham bahwa islam ini dibawa oleh rasulullah s.a.w. bukan dengan tenang-tenang dengan santai yang santai tapi islam dibawa oleh rasulullah s.a.w. dengan perjuangan bahkan dengan perjuangan berdarah-darah baik dari para sahabat radhiyallahu anhum atau bahkan dari rasulullah s.a.w. sendiri Alhadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah Di pembahasan yang lalu telah kita sama-sama bahas tentang Peristiwa besar di umat islam Peristiwa besar di perjuangan dakwah rasulullah Alaihi s.a.w. dan para sahabat radhiyallahu anhum Dari bayat akobah Kalau tidak salah Baik itu akobah pertama ataupun akobah kedua baik akobah sugro ataupun akobah kubro yang kita belajar dari bayat akobah ini ternyata bukan hanya sekedar penyebaran dakwah tapi ada strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah sehingga Masya Allah Para ulama ahli fikih sirah Menyusun kitab-kitab fikih sirah Seperti halnya Dr. Ramadan Al-Buti Kemudian Syekh Ali As-Salabi Pun begitu juga Dr. Abdul Karim, Zaid Abdul Karim Zaid Menyampaikan tentang Sirah An Nabawi ini ternyata bukan hanya sekedar setiap peristiwa dari peristiwa-peristiwa Sirah An Nabawi atau kehidupan dan perjuangan Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, tapi dari Sirah An Nabawi ini menjadi panduan untuk kehidupan kita semua. Terlebih lagi, tak kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu sedang membangun peradaban maka hari ini pun kita sedang berusaha mengembalikan kembali peradaban Islam yang 1000 tahun lebih bahkan sekitar 1300 tahun Islam dalam keadaan jaya yang mana hal ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW yakin ataupun tidak mau ambil bagian ataupun tidak tapi Rasulullah SAW sudah mengisyaratkan bahwa nanti Islam itu akan kembali jaya dan tentu umat Islam harus belajar dari bagaimana cara Rasulullah s.a.w. membangun peradaban Islam ini sehingga hal ini bagaimanapun juga tentu yang namanya halangan rintangan pasti ada sebagaimana halangan rintangan dakwah Rasulullah s.a.w. maka hari ini pun kita senantiasa mendengarkan berita-berita yang tidak enak kita dengar Seperti halnya masih saja ada yang membubarkan pengajian Gitu kan? Nah ini, artinya apa? Hal-hal seperti ini artinya sejarah sedang mengulangi dirinya sendiri sehingga apa semakin perjuangan ini ditekan itu artinya perjuangan Islam akan menemui kejayaannya sehingga apa Rasulullah Wasallam pun dikisah setelah baiat akobah pertama dan bahkan baiat akobah yang kedua yang mana sisi bayatnya yang sangat berbeda antara yang pertama dengan kedua kalau bayat al pertama sebagai proteksi bagi para sahabat Rasulullah anhum yang tidak bisa dibersamai oleh Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam, tapi di bayat al Kubro atau di bayat al, di bayat al yang kedua, justru di sini Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam meminta mereka untuk janji setia membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan membela Islam dalam keadaan apapun. Hadirin hadirat Karena di sini setelah terjadi bayat Aqobah yang kedua dan Rasulullah saw pun benar-benar sudah membaca situasi bahwa Mekah sudah tidak kondusif lagi untuk dijadikan sebagai sentral dakwah. Karena jangankan bertambah umat Islam, sahabat yang ada pun di Makkah itu banyak yang ditindas sehingga setelah perjanjian atau bayat Akobah yang kedua ini Rasulullah SAW Alaihi Wasallam banyak mengizinkan para sahabat radhiyallahu Anhum untuk hijrah ke Madinah mengikuti kepulangan para sahabat radhiyallahu Anhum yang telah berbayat kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam sehingga satu persatu para sahabat radhiyallahu Anhum para muhajirin sedikit demi sedikit memulai hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi tentunya karena ini hal ini yang menariknya hal ini yang menarik karena apa para sahabat radhiyallahu anhum itu di Mekah betul-betul ditekan ya tidak boleh menyebarkan Islam bahkan tidak boleh melaksanakan keislaman mereka tapi tidak boleh juga keluar dari Mekah Gitu Kayak wabah Dan mereka pun sangat memahami Yakni orang-orang musyrikin ini sangat paham Bahwa Para sahabat radiyallahu anhum Kalau mereka keluar dari Mekah Orang-orang musyrikin sangat paham Bahwa Islam ini akan mudah diterima di luar Mekah sehingga apa? mereka itu sejatinya bukan tidak faham dengan Islam bukan tidak memahami kebenaran Islam karena kesombongan mereka dan egoisme mereka enggan menerima Islam begitu, bukan tidak faham Nah sehingga ada ketakutan di diri mereka Kalau para sahabat radhiyallahu Anhu ini keluar dari Mekah Mereka menyebarkan Islam Dan Islam berterima di luar Mekah Dan mereka pun ketakutan Kalau Islam sudah menyebar di luar Mekah Mekah bisa ditaklukkan Dan ini sudah benar-benar terbaca oleh orang-orang musyrikin Mekah Sehingga akhirnya Para Sahabat radhiyallahu anhum yang mereka melakukan hijrah mengikuti para Sahabat dari Madinah yang mereka tentu pulang ke Madinah. Para Sahabat muhajirin ini melakukan hijrahnya dengan sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama kali melakukan hijrah itu adalah Abu Salamah. Dan bahkan Abu Salamah ini hijrahnya sebelum bayat akobah yang kedua Dan ini Masya Allah terjadi pertentangan dari keluarganya Ketika Abu Salamah ini akan hijrah dan membawa Ummu Salamah Yang akhirnya sampai-sampai Abu Salamah berpisah dengan Ummu Salamah dan anaknya Tidak bisa hijrah, karena apa? Ditahan oleh keluarga mertuanya sehingga Abu Salamah pun bersikuku untuk hijrah dan sampai di Madinah Sampai-sampai akhirnya Ummu Salamah setiap pagi beliau berangkat ke perbatasan Mekah ya, Sampai sore menantikan jemputan Abu Salamah Dan hal ini berlangsung sampai hampir satu tahun lamanya sehingga membuat keluarga Ummu Salamah ini merasa iba dan akhirnya mengizinkan Ummu Salamah dan anaknya untuk hijrah ke Madinah. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka hijrah ke Madinah itu ya, para sahabat radhiyallahu anhum tentu dengan sembunyi-sembunyi bahkan tidak membawa apa-apa. Ya? Dan ketika ada yang ketahuan pun terlebih lagi di sini seperti halnya Tolhah bin Ubaidillah, seorang pengusaha, ya di Mekahnya beliau pengusaha ini dicegat oleh keluarganya untuk tidak hijrah ke Madinah. Tapi tatkala Tolhah menawarkan kepada Keluarganya dan bahkan keluarga basarnya untuk mengambil harta milik Tolha bin Ubaidillah Keluarganya akhirnya membebaskan Tolha bin Ubaidillah untuk hijrah ke Madinah Tanpa membawa sedikit pun dari hartanya Kemudian pun begitu juga Abdurrahman bin Auf Usman bin Affan tapi dari sekian para sahabat, anhum yang mampu menyelamatkan hartanya, hanya Usman bin Affan. Saking cerdasnya, Utsman bin Affan dalam mengelola harta, dalam memanage harta, ya, atau diistilahkan dengan apa ya? ya ekonom Muslim, gitu. Ikhtisadu Muslim yang sangat luar biasa sehingga Usman bin Affan ini orang yang bisa menyelamatkan hartanya sehingga nanti ketika awal di Madinah problem yang pertama dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat Anhum itu adalah air sementara penguasa air di Madinah itu dikuasai oleh Yahudi eh? sementara umat islam tidak bisa lepas dari air minimal untuk apa? minimal untuk wudhu nah hal ini terbaca oleh orang yahudi ya, bahwa umat islam tidak bisa lepas dari air maka akhirnya air jadi jadi mahal, satu galon oleh Yahudi ini, atau satu dabah disebutnya, satu galon, sekitar 20 liter, itu dijual seharga satu dirham. Satu dirham itu sekarang sekitar puluh ribu. Coba. Ya. Tentu hal ini memberatkan bagi, para sahabat radhiyallahu anhum terlebih lagi para sahabat muhajirin yang mereka hijrah dari Mekah ke Madinah itu tidak dawa, tidak membawa apa-apa maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan dengan kompensasi surga bukan kompensasi lahiriah loh ya, Rasulullah menyampaikan manid taabi ar rumah falahul jannah siapa yang bisa membeli Sumur rumah milik rumah Al-Yahun, nama orang rumah ini ya, maka baginya surga. Maka Usman bin Affanlah yang cerdas itu mampu membeli sumur rumah walaupun deal dealannya hanya setengah dari saham tapi karena memang Usman bin Affan ini orang yang cerdas yang akhirnya justru bisa dimiliki oleh semuanya sampai hari ini, sumur rumah ini masih dimanfaatkan oleh penduduk Madinah untuk kisah lengkapnya nanti kita akan sama-sama bahas tentang bagaimana Rasulullah SAW membangun kota Madinah adalah hadrat rahimani wa rahimakumullah kemudian para sahabat radhiyallahu anhum satu persatu atau berkelompok malam hari mereka memulai hijrah memulai hijrah ke Madinah tidak ada dari kalangan sahabat yang terang-terangan dalam hijrah kecuali Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab sudah sepakat ya, dengan Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisam bin Al-As bin Wa'il Ya, untuk bareng pergi ke Madinah tapi jumpanya di satu tempat. Ya, di satu tempat kemudian bareng gitu. Jadi mereka berdua itu sudah keluar dari Makkah malam hari. Umar bin Khattab itu hijrahnya di pagi hari. Ya, Umar bin Khattab yang terang-terangan bahkan beliau eh, apa namanya? Dengan mengendarai kudanya, eh, yeah. Umar bin Khattab tawaf sambil mengacungkan pedangnya, sembari mengatakan, "Siapa yang ingin anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda?" Sok, istilahnya kan, kalau bahasa kita mah. sok hadapi saya cegah saya untuk hijrah ke Yasrib. pada saat itu namanya Yasrim belum diganti menjadi Madinah belum diganti menjadi thoyiahh nama asli nama awalnya adalah Yasrim tapi kita tidak boleh menyebut dengan nama Yasrib harus menyebut dengan Madinah atau Toibah atau tibah karena Yasrib ini diambil dari kata sarib yang artinya keburukan. Ya, artinya keburukan karena apa terkenal Madinah itu zaman dulu dengan wabah penyakit bahkan dikenal dengan istilah hummal Madinah ya, demam Madinah bahkan sisa-sisanya sampai hari ini pun masih ada istilah demam Madinah itu ya. kemudian Rasulullah Wasallam ganti dengan tibah atau toibah artinya kebaikan nah al-hadirin al-hadirat Umar bin Khattab mengatakan, mengatakan, "Siapa yang anaknya ingin menjadi yatim dan istrinya ingin menjadi janda, silahkan cegah saya untuk hijrah ke Yashrib." Eh, ya, gak ada yang berani. Eh, ya, gak ada yang berani dibiarkan. Ini begitu aja, sampai akhirnya pergi dibiarkan begitu saja, tapi ada yang membuntuti beberapa orang. Sehingga akhirnya, Iyas ya. Uh, eh saya mohon maaf hisam ya hisam bin al as itu tertahan ya tertahan oleh keluarganya sementara umar bin khattab dan ia iyas itu bisa lolos ke madinah kemudian al hadirin al hadirat Rahimani dari hijrah para sahabat radhiyallahu anhum ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Eh, yang namanya hijrah para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka harus meninggalkan Makkah. Tentu yang paling penting di sini meninggalkan tanah kelahiran mereka. Ya. Eh? Padahal ada istilah apa istilahnya nggak peribahasa tuh ya uh, hujan batu di negeri sendiri itu lebih baik daripada hujan emas di perantauan kan gitu kadang-kadang masya Allah tanah kelahiran itu menjadi daerah yang istimewa untuk kita semua betul nggak? Ya, dalam keadaan apapun yang namanya tanah kelahiran kita, itu tentu tempat yang ingin sering kita datangi, bahkan inginnya kita menetap di sana. Betul tidak? Ya, mohon maaf, saya sendiri merasakan pulang kampung itu masyarakat sudah tidak bisa menerima, sudah tidak menerima saya. Jadi, mohon maaf, hanya keluarga yang menerima saya eh masyarakat itu mohon maaf ketika saya pulang kampung ke masjid itu kayak mohon maaf jamaah jamaah yang suka numpang sholat di sini transit masih untung ada yang nyapa bun kadang-kadang kan kalau orang yang nggak kenal mah ya kan itu kadang-kadang kita nggak nyapa kan begitu betul nggak kalau orang yang hanya sekedar transit seperti itu saya kalau sholat berjamaah di kampung saya sekarang tuh Eh, jadi untung ada yang nanya juga. Kalau Lebaran itu kayak tamu, betul-betul kayak orang transit. Ya eh? Allah ta'ala alam, entah kenapa, tapi yang menjadi titik beratnya karena orang tua saya berubah dan mereka mengatakan perubahan orang tua saya yang 180 derajat itu gara-gara saya, itu. Sehingga apa, tapi walaupun dalam keadaan seperti itu, tetap saya merutinkan sebulan sekali. Kurang terutama karena memang saya silaturahim, menjenguk orang tua karena masih ada. Alhamdulillah, Allah berikan orang tua yang masih ada bisa setidaknya berbakti sedikit demi sedikit. Tapi yang dituju itu hanya rumah, gitu ke kampung ke masyarakat itu ya Allah ya Rob, gitu kayak kita transit di mana lah begitu. Ya kayak kita misalkan ya seperti numpang sholat ke masjid juga. Al-Haqq tidaklah hadiratul Rahimah Nah tentu di sini lihat bagaimana para sahabat muhajirin atau orang-orang yang hijrah mereka dengan sangat terpaksa bagaimanapun juga terpaksa ya bukan terpaksa lagi bahkan mereka di dipaksa untuk keluar Mekah karena di Mekah sudah tidak kondusif lagi untuk kehidupan mereka. Mereka dipaksa untuk meninggalkan tanah kelahiran mereka Mereka dipaksa untuk meninggalkan rumah-rumah mereka Mereka dipaksa untuk meninggalkan aset-aset bisnis mereka Coba Mereka bahkan dipaksa untuk meninggalkan keluarga mereka Kebayang bagaimana perjuangannya? Nah Kemudian yang ditujunya terkenal dengan apa? wabah penyakit ya kan? Eh, tempat yang ditujunya itu terkenal dengan wabah penyakit. Sementara perjalanan untuk bisa sampai Madinah itu dilalui dengan jalan kaki. Kalaupun mewah paling juga naik unta ataupun keledai, dan itu pun gantian dengan para sahabat yang lainnya. Medan yang dilaluinya 480 km lebih. Mekah Madinah itu. Bisa dibayangkan. Dengan medan beda dengan perkampungan di kita kalau misalkan melihat perkampungan. Ingat? Ya kan? Misalkan jalan-jalan yang mereka lalui tentu masih jalan-jalan setapak istilahnya. Enggak ada seperti sekarang mobil, Masya Allah Nah, istilahnya kalau jalan setapak di kita masih enak. Ya? Kenapa? Ketika kita jalan kaki pun, tenduh banyak pepohonan di kiri kanan kita betul tidak? Sementara medan Makkah Madinah, bapak ibu semuanya bisa lihat sekarang. Jangan melihat medan yang kita lalui sekarang, kenapa? Yang kita lalui sekarang dari Makkah ke Madinah, mah itu sudah dibuat senyaman mungkin, bahkan kita tinggal duduk manis tahu-tahu nyampe di Madinah. Karena apa? Jalannya nyaman, besar, gak ada macet-macetnya, gratis pula. Ya begitu. Padahal kalau kita lihat pinggir-pinggirnya kiri kanan jalan yang dilalui itu, masya Allah, sampai hari ini tidak berubah. Ya ini apa? Bukit yang terjal bebatuan, kemudian lembah pun yang terjal bebatuan, yang tentu untuk melaluinya pun sulit. Eh? Ya. Sehingga apa? Kita lihat yang sekarang jalan yang dilalui dari Mekah ke Madinah itu Dibuat datar kan? Datar paling nanjak sedikit Beloknya juga sedikit Dibikin lurus, enak, nyaman Padahal kalau bapak ibu semua lihat Medan dari Mekah ke Madinah itu Masya Allah Entah berapa ribu jembatan yang kita lalui Karena apa? Untuk meluruskan medan Karena di bawahnya ada Lembah Entah berapa gunung yang dikeruk supaya jalan itu menjadi datar. Tapi medan yang dilalui oleh para sahabat radhiyallahu anhu mereka harus naik turun gunung. Coba. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah energi apa yang mereka miliki sehingga mereka begitu mudah untuk diperintahkan hijrah ke. Madinah, padahal harus ninggalin apa? Ninggalin segala macam, ninggalin semuanya, eh ninggalin semuanya, harta benda, keluarga, tanah kelahiran, rumah gak ada, gak ada yang berumah. Jangankan rumah, harta aset yang sebetulnya mungkin bisa saja diselamatkan, tidak ada yang mereka bawa. Nah. Kemudian medan yang dilaluinya, medan yang terjal, kemudian mereka jalan kaki, kemudian tempat yang ditujunya juga dikenal dengan wabah penyakit, dan mereka enggak jelas loh di Madinah itu numpang di rumah siapa. Harus makan apa, kalaupun usaha-usaha apa, di mana mereka masih asing dengan Madinah. Walaupun tentu dari mereka banyak juga yang melakukan perdagangan ke Syam dan Madinah itu menjadi tempat transit. Nah, Lagi-lagi di sini, energi apa yang mereka miliki sehingga mereka dengan mudahnya pergi begitu saja ke Madinah. Energi apa sobat? Iman yang kuat. Iman yang kokoh, yang melahirkan cinta kepada Allah taala dan Rasul nya melebihi segalanya. Dan inilah yang dipandu oleh Allah ta'ala di dalam surat at Taubah ayat ke-24. Kul in kana wa wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa wa taksauna kasadaha wa ahabba yang ini panduannya nih katakanlah wahai rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bapak-bapak kalian orang tua atau anak-anak kalian saudara-saudara kalian pasangan hidup kalian harta benda yang dibangga-banggakan tempat tinggal yang dibangga-banggakan kendaraan mewah yang dibangga-banggakan perdagangan yang ditakuti kerugiannya itu lebih dicintai daripada Allah Rasul dan jihad fisabilillah maka tunggu ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala tunggulah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala kira-kira kalau Allah ngancam bisa nggak kita nyelamatin? Kira-kira pakai strategi apa kalau Allah udah ngantem? Nah ini pelajaran bagi kita semua. Belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum. Dari perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum. Yang mereka berani meninggalkan semuanya demi perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya hijrah ke Madinah. Sehingga hal inilah yang menjadi titik tekan dakwah Rasulullah Wasallam selama 13 tahun di periode Makkah yakni apa? penanaman iman yakni untuk memperkokoh keimanan sehingga hal ini seharusnya menjadi konsep juga bagi kehidupan kita semua pun begitu juga menjadi konsep dalam pendidikan Sebagaimana yang disampaikan oleh Jundub bin Abdullah, kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fa ta'allamnal iman qabla quran Fahina hina quran zada iman Eh? Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kami remaja. Fitian Hazawiroh itu Masya Allah sulit sebetulnya untuk diterjemahkannya. ya fitian ini sebetulnya pemuda remaja lah masih remaja Hazawiroh itu yang terkumpul kecerdasan otak yang cerdas fisik yang kuat itu disebut dengan istilah Hazawiroh nah, tapi ternyata Rasulullah SAW yang pertama ditanamkan kepada mereka itu adalah penanaman Iman Baru ketika iman mereka kokoh Rasulullah ajarkan Al-Quran Yakni tentang hukum-hukum Sehingga mereka mudah untuk menerimanya Nah Hari ini Banyak orang yang terbalik Terlebih lagi Ketika TV-TV Di bulan Ramadan Banyak menyiarkan Bukan jelek, bukan tapi tatkala kurikulumnya atau urutannya terbalik Ini tidak akan seberhasil yang urutannya benar Gitu loh Sementara hari ini Masya Allah banyak orang tua-orang tua yang euforia Dengan melihat acara TV hafid Quran gitu ya, Sehingga banyak yang anak-anaknya pengen Hafal Al-Quran Tapi tidak dibekali dengan iman yang kuat sehingga apa? akhirnya Al-Qur'annya hafal tapi gak main ya? Al-Qur'an tuh hafal surat-surat bahkan sekian juz hafal tapi Al-Qur'an hanya sebatas sampai ke tenggorokan, gak main dalam tubuhnya karena tidak dibekali dengan iman nah ini, sementara urutan itu merupakan satu keniscayaan urutan itu yang memang tidak bisa diganggu-gugat tidak bisa dirubah-rubah dan ini ketetapan ini Allah subhanahu wa ta'ala sudah tetapkan salah satu ketetapan ini di dalam surat al-jumu'ah ayat kedua huwa alladhi fil ummiyina rasulah minhum yaslu'araihim ayatihi wa yu'zakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah ya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus rasulnya Ya, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala maka dari penyampaian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini ada yang menerima, ada yang menolak Ya, ada yang menerima, ada yang tidak menerima nah, yang menerima ini Rasulullah Wasallam tanamkan wa tazkiyah yakni penanaman iman Baru setelah iman kokoh wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah Rasulullah SAW tanamkan tentang al-kitab dan al-hikmah. Nah, maka di al-hadirin al-hadirat rahimani wa rahimakumullah. Jadi urutan merupakan satu keniscayaan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Contoh, misalkan mohon maaf, ibu-ibu saja bikin bolu, urutannya jelas kan buh? Kan kapan harus masukin terigu, kapan harus masukin mentega, gula, telur, jelaskan urutannya? Nah, coba kalau misalkan urutannya ngasal, kira-kira jadi nggak? Kalaupun jadi itu bolu, jadinya gimana? Bantet, nah padahal hanya sekedar makanan loh Nah, hal inilah yang menjadi panduan untuk kehidupan kita semua. Dari sirah An-Nabawi ini ternyata ada tahapan untuk kehidupan kita semua. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dakwah di periode Makkah ini 13 tahun sebagai penanaman iman. Kalau dalam rumah itu bangun apa? Pondasi sehingga apa? Seberat apapun beban dari tiang tembok, atap, dan yang lainnya, kalau pondasinya kuat, maka tidak akan roboh bangunan tersebut. Tapi kalau kita memperhatikan terlebih dahulu, apa namanya, aksesoris-aksesoris tanpa dengan mengabaikan pondasi, maka rumah itu sebagus apapun tiang dan temboknya dan isinya, maka akan mudah roboh. Betul tidak? Eh, hal inilah yang menjadi titik tekan periode Makkah di sini dan hal ini bisa lihat konsepnya di dalam konsep yang sudah disusunkan oleh para ulama yang dikenal dengan makiyah madaniyah nah makanya di dalam Al-Quran dalam Al-Quran para ulama sudah susunkan kita hanya mengenal surat itu yang disebut dengan surat makiyah dan madaniyah gak ada yang lain ternyata kalau makiyah itu kan berarti makkah madaniyah itu berarti madinah tapi ternyata definisi dari makiyah dan madaniyah ini bukan dari sisi tempat tapi dari sisi waktu disebut makiyah itu adalah ayat-ayat ataupun surat-surat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di periode Makkah, yakni sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Sementara disebut madaniyah itu adalah surat-surat ataupun ayat-ayat yang turun setelah hijrah. Nah, maka dari sini setiap ayat makiyah pasti turunnya di Makkah. Tapi tidak setiap Madaniyah itu turunnya di Madinah. Karena ternyata ada juga golongannya tergolong ke dalam Madaniyah, tapi turunnya di Mekah. Ya, contoh, seperti halnya Al-Fat, Surat Al-Fat, Inna Fatah Nalaqafat Hammubina, itu turun setelah perjanjian Hudaibiyah di Mekah an-Nasr jika datang ja Rasulullah wal itu setelah Fathu Makkah, Makiyah, eh mohon maaf Madaniyah tentu, ya. Karena ini setelah hijrah. Pun begitu juga ayat terakhir yang turun kepada Rasulullah SAW alaihi wasallam, yakni surat Al-Maidah ayat ketiga Ini turunnya pada saat Rasulullah SAW selesai khutbah Arafah pada saat Haji Wada. Haji di mana? Di Mekah, tapi ini golongannya golongan Madaniah. Maka kalau kita melihat karakteristik dari ayat-ayat makkiyah dan ayat-ayat Madaniah tentu sangat berbeda. Karakteristik ayat-ayat makiyah ini penanaman keimanan Terutama penanaman tiga iman pokok Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada yaumul akhir Dan kita bisa lihat terutama di surat-surat mufassal di ayat-ayat mufassal, yakni dimulai dari surat Qaf susunannya, sampai surat an-nas, tapi ayat-ayat makiyahnya. Lihat karakteristiknya. Banyak menerangkan tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasulullah, dan keimanan kepada yaumul akhir. Lihat bagaimana contohnya misalkan surat Qaf Qul wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum mungzirum minhum faqala al kafiruna hadha shay'un ajib dan seterusnya. Itu menerangkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Al-Qur'an. Kemudian di ayat ke-9 atau ayat ke-11 gitu saya lupa urutannya. Nah, Allah menyampaikan wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka dan Allah menurunkan air dari langit yang penuh berkah Ah, maka konsepnya jangan sampai menuduh bahwa air hujan itu sumber penyakit, kadang-kadang mohon maaf kita dulu ketika kita kecil kalau kita hujan-hujanan biasanya sama orang tua gimanain eh, jangan hujan-hujanan nanti seolah-olah air hujan Sumber, ya gitu kan gitu, betul enggak nih? Nah, padahal Allah sebutkan air itu air hujan itu maan mubarakan. Coba wa'ambat bihi hadaikol da tabahjah dari air hujan itu pun Allah subhanahu wa taala tumbuh-tumbuhkan apa hada'i taman-taman yang masya Allah memiliki apa namanya Masya Allah hijau gitu ya wa hasid wa biji bijian yang tumbuh tabsiratal uh, mohon maaf Allahumma salli ala Muhammad wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambat bihi hadaiqa zata bahjati wa habbal hasid wa nakhlabasiqatil laha tal'un nadid dan pohon kurma yang mayang-mayangnya tersusun Ya laha talun nadid rizqan lil ibad itu merupakan rezeki bagi hamba wa ahyaina bihi dan Allah hidupkan dengan air itu segala macam ya wa ahyaina bihi baldatan dan Allah hidupkan dengan air itu baldatan mayta negeri yang sudah mati tandus kan begitu nah tapi di akhirnya lihat Ya, wahai Yahya Nabi, hibah Maita Allah tutup dengan kadalika luruj. Begitulah Allah Subhanahuwataala mengeluarkan kita nanti dari tanah. Begitu ini apa membangkitkan? Jadi, apa ini merupakan tema keimanan kepada Yaumul? akhir, sehingga apa di sini kita bisa melihat konsep keimanan kepada Yaumul akhir yang mana di sini secara khusus Allah menyampaikan tentang ba'af tentang hari kebangkitan sebetulnya konsepnya semudah kita memperhatikan apa-apa yang tumbuh dari tanah, dari bumi nah sementara yang menumbuhkan itu siapa? Allah dan memang Masya Allah suka-suka Allah itu dalam menumbuhkan Enggak? Ya kan? Sok mohon maaf. Dan nah, saya mah orang kampung gitu ya. Dulu ketika e, orang tua bertani di kebun itu kan memang digemburin tanahnya. Setelah itu ada istilah apa? Ngasek. Kalau di kampung saya namanya ngasek. Eh ya, apa itu ngelubangin tanah, kemudian dimasukin biji, ada jagung, ada kacang, ada apa kan gitu. Kemudian biasanya habis dimasukin biji digimanain? ini Eh? apa ini pakai tumit injek tanahnya supaya apa padat kan betul nggak berarti kan tanahnya ini padat coba lihat masya Allah sebetulnya kalau pas itu togeknya tumbuh tunasnya tumbuh kira-kira antara tanah dengan tunas itu kerasan mana kerasan tanah tapi kalau Allah sudah berkuasa untuk menumbuhkan jangankan tanah mohon maaf tembok saja bisa ditembus. mohon maaf saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri ya istilahnya tenginyeumkeun panon ya di kampung saya itu kalau melester melester apa rumah gitu ya itu sampai diayak apa namanya pasirnya itu pakai Ayakan yang, apa namanya, saringan yang kecil gitu ya. Sehingga apa? Diperhatikan khawatir ada biji-bijian, biji kacang atau apapun gitu. Sangat diperhatikan ini. Karena apa? Takut nanti tumbuh katanya. Dan ternyata, Masya Allah, e, orang tua saya bangun rumah itu ke, e, tahun 93an saya ingat. Ya, kemudian, di tahun 96, tiba-tiba di depan rumah dari tembok-tembok itu tiba-tiba retak. Ya, retak, saya terus perhatikan-perhatikan-perhatikan, ternyata tumbuh dari dalam tembok itu kacang, tunas kacang, illa Lihat, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan di sesuatu yang bisa saja kita katakan itu mustahil. Betul, enggak? Nah maka hal inilah tidak ada yang sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangkitkan kita semua. Dan pun begitu juga kalau kita terus lihat. Di surat-surat mufassal itu kita bisa melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan keimanan untuk kita semua. Sehingga hal ini menjadi pedoman bagi kita semua. Iman yang terlebih dahulu. Sehingga apa? Para sahabat radhiyallahu anhum di periode Madinah ini mereka sebagai penyempurnaan syariat. Diwajibkan puasa, wajib zakat, wajib bahkan perang. Yang mana tentu ini disebutnya dengan istilah taklif atau beban berat ga? berat, eh, sholat berat apa nggak? berat, puasa berat apa nggak? berat loh, makanya banyak orang yang nggak puasa so lihat ramadan, ya kan? berat, nah ini yang membuat kewajiban-kewajiban itu menjadi ringan itu apa? Iman itulah yang dimiliki oleh Para sahabat radiyallahu anhum Yang tentunya menjadi pedoman Bagi kita semua mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa membimbing kita Dalam keimanan dengan taufik Dan hidayahnya untuk senantiasa Memperkokoh keimanan Mengikuti jejak-jejak para sahabat Radiyallahu anhum yang memiliki Kekokohan iman Dan kita belajar dari konsep Pendidikan Rasulullah s.a.w Dan kita pun insyaAllah Mereka Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk kita sama-sama e, membahas kembali melanjutkan kajian tentang. Bagaimana hijrahnya Rasulullah SAW Sehingga para sahabat sudah mulai pada hijrah Insya Allah binillah ta'ala Berikutnya kita akan sama-sama bahas Bagaimana proses hijrahnya Rasulullah SAW Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan untuk Kita bisa sama-sama mengkajinya Mudah-mudahan ada manfaatnya Mohon maaf ada segala kekurangan kehilafan Mohon maaf pada Isa saya tidak lanjutkan karena ada agenda yang e, harus saya tunaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku luka lihada wa astagfirullahalaihwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir Itu adalah bendera Rasulullah SAW Hadisnya jelas Anibni Abbas rohnya tu SAW Saudah wa liwa'uhu abiyad Saya ingin saya artiin ya insyaallah ya. Oh artiin, baik ah, Baik, terima kasih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 suci bendera di nabi tanamkan dalam hati kibarkan tinggi-tinggi darilah halil akbaru Wa wahai para mujahid di tidakkah hati kita sakit Ketika kalimat Tauhid dikata, kalimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini, kalimat